Gambar dari teleskop antariksa Hubble NASA yang dirilis NASA pada 3 Mei 2023 menunjukkan interaksi galaksi yang dikenal sebagai AM1214255. Teleskop antariksa Hubble NASA telah menangkap citra baru dari galaksi-galaksi yang berinteraksi sangat terang yang dikenal sebagai AM1214255. Galaksi-galaksi ini mengandung inti galaksi aktif atau AKN, wilayah pusat galaksi yang luar biasa bercahaya. Kecerahannya yang ekstrim disebabkan oleh materi yang berputar ke lubang hitam supermasif di jantung galaksi menurut NASA Hubble mengamati galaksi yang paling dekat dengan pusat sebagai bagian dari survei inti galaksi aktif Tujuannya adalah menyusun kumpulan data tentang inti galaksi aktif terdekat dengan digunakan sebagai sumber bagi para astronom yang menyelidiki fisika inti galaksi aktif lubang hitam, struktur galaksi induk dan banyak lagi. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait galaksi yang berinteraksi AM1214255 yang ditangkap oleh teleskop luar angkasa Hubble. Selanjutnya, jangan lupa untuk men subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.